Namu Budoyo Rahayu Sagung Dumadi Kalis ingger betul nir ing sambikono. Jumpa lagi bersama kami si Prital Bertut Putih di channel The SPP TV Sebelum lanjut jangan lupa untuk Dalam secara peradaban manusia menghantarkan pada aktivitas tulis menulis yang menjadikan bagian dari perjalanan hidup manusia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 Tulis kesaning rasa rosoning roso wong tanah jowo. Sun tulis kesaning ati, ati neng jiwa kang jawi, ati kang suci, tanda orang kang sejati. Sun tulis kesanik akami, akaming diri ing kang suci. ngerti siro kabeh narimoho ganti sare opo kang dadi totorlan aturan opo kang dadi pinistenan tenan goning marang Kangeran Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang katuranggan karol lintang karahinan. Berikut adalah pemaparan kami. Dari tutur-tutur yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami, tentang ilmu katorangan Garwo lintang karahinan yang bersimbolkan bintang siangan satu sisi yang tak kalah penting tapi luput dari perhatian adalah emansipasi perempuan ternyata sudah dimulai jauh sebelum Kartini yang selama ini menjadi tolak ukur kekuatan perempuan pria tidak akan pernah terlepas dari sosok wanita di dalam hidupnya sulit membayangkan jika hidup tanpa kehadiran seorang wanita pasti akan terasa hampa dan tidak ada harapan ciri fisik wanita yang baik atau Katurangan yang baik, menurut primbon Jawa kuno, bisa menjadi pedoman untuk pria yang sedang mencari jodoh. Seorang lelaki yang sukses pasti ada sosok wanita yang hebat di dalam hidupnya. Memiliki tambahan hati atau istri yang kita sukai selalu memikirkan kita, apalagi soal urusan ranjang, selalu minta duluan, merupakan idaman setiap laki-laki. -laki. Namun, bagaimana jika Ndoro mempunyai istri dengan seperti ini? Dimana istri Ndoro dalam hal asmara gamanya hamba Tidak pandai berolah asmara Dan terkesan monoton dan kurang menarik Sangat pasif Sering terkesa gesa dan juga cepat merasa puas Ditambah tidak suka berbahasa-bahasa melayani suami Hingga kesan tidak romantis dan sangat dirasakan pasangannya. Bisakah Ndoro akan menjadi laki-laki yang sukses? Lintang memiliki arti bintang dan cukup kita ketahui bahwa bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi intinya bintang dan cinta bisa menjadi perpaduan romantis dalam rangkaian kata-kata bintang pun sering dijadikan ungkapan kata-kata indah tentang cinta kepada kekasih hati lindor. banyak orang menyukai bintang meski terlihat kecil dan cahanya berkelip bintang memberikan kesan romantis bintang mampu memancarkan cahaya dan memproduksi energinya sendiri sedangkan karahinan memiliki arti siangan secara harfiah lintang karahinan ini berasal dari kata lintang yang berarti bintang dan rahina yang berarti siang jelas apabila bintang muncul di siang hari maka tak tampak indah karena tertutup oleh cahaya matahari yang terang ciri mati katron Garwo tipe ini matanya bersorot sayu hampir mirip orang mengantuk kulitnya kehitaman ibarat buah manggis rambutnya hitam berombak tapi tidak lebat bibir bawahnya tebal dahi sempit dan mulut agak lebar bentuk daun telinganya yang terkecil dan mekar keluar mitosnya Perempuan lintang karena hinan cenderung kurang menawan Serta tidak dapat memberikan kesenangan yang maksimal bagi suami Tidak senang menerima kritik dan suka mencari-cari kesalahan suaminya Wanita yang tidak terlalu pintar Pembicaraannya kurang menarik, egois, maunya menang sendiri Dan selalu iri melihat keberhasilan orang lain Satu sifat yang baik padanya adalah rasa sayangnya kepada anak-anak hingga ia merupakan sosok pendidik yang baik langit juga mampu memperlihatkan keindahan walau warnanya hitam pekat bintang-bintang yang gemerlap maupun bulan sabit Hingga bulan purnama dapat kita saksikan menghiasi langit malam Tindahan langit lainnya dapat kita temukan dari makna filosofi yang terkandung di dalamnya Dan dapat kita jadikan pelajaran hidup Pada video selanjutnya kami akan membahas tentang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 dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Rahayu Sagung dumadi kalis ingrepeto nir ing